Sayang, dengar-dengarkan lagu ini Setiap kata cinta yang ku nyanyikan Hanya khusus buat dirimu tersayang Sayang, dengar-dengarkan lagu ini Setiap kata cinta yang ku nyanyikan Hanya khusus buat dirimu tersayang satu nama ini udah rap. dalam hati ini saya takkan terganti sampai mati ku sayang